oh Kenapa begitu? Iya, itu nah, Untuk video itu. Ya, kau cari tempat yang terang, Yosef Tunggu, saya coba Tapi saya contoh kamu punya Biar di sini kan Nah, itu Itu beda, ini untuk layar depan Layar depan Kalau layar belakang, bagus Layar depan ini Eh, sama tidak Tersama, jika ber itu agak bagus bersih. saya <laughs> <laughs> terangi apa baru tuh. Yeah.